Serius lagu udah serius, guys. Harus negasi sama lawannya ini yang jago ini. sial banget cok, kita guys ketemu ketemu lawan jago. guys, kita lihat ya, guys. Siapa yang bakal surrender sini guys? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Lawan RBL. lawan RBL guys fokus dulu guys till the enemy the Smash them. waduh lawan kita guys mak dia paling dinamit ya dirul-dirul ini kan dia jurgel jirul ini jisah jirul ini cok bisa. ada uang chat suara gak? ada ada ada ada, ada, ada. Temu lagi guys dari MGS88 thank pesan you pesan yang mau dijajanin buruan cek IG MGS de ayo dengan Kuat dia Apa? Eh, Sabar thanks. dulu dia kuat banget di Mitchell. Iya. Kata selesai. Ya kalau kalau gue cow. Dia aja gerobak jel Sliker ya, nangis. Gak apa-apa, gak ambil aja biar cepat 20 beropat. Dia bakal jalan terus si Bangshin cepetnya Dia terus nih, dia naik ke atas ya Masih disini dia Ah gak lagi TALAN Gua juga sih Apa sih nge-dripnya ya Adalah soalnya Gak ada fitriptin dia Fitriptinnya Wow, 1 juta dari INDOBET PUSET INDOBET Pesan pada minta jajan di live chat Nih Bangshin buat, wow. Bang buat viewers tambahan lagi Kelas INDOBET Wah Indo masih global satu, guys. Gue mau clear dia sekitar terbang sin. Eh bunuh bunuh aco itu itunya. Ya. <tansi> <Lari. tansi> nah, babi anak Thomas. lo pasirnya alis bantuan apa bantuan. Nah, tahu juga lah gua blot op dihasil ketika menyenangkan terminasi yang menikirkan Max HP guys nah menikirkan Max HP lah ya itulah pokoknya ya guys ya uh. Ah, ame gel nggak bisa jel kayaknya juga nah, tengok mati deh uh, enggak mati. mati lagi di rotas mati Lah, gambar gak nah, ngomong <tuk> <Nice>. <tuk> oh, wow. <tuk> 000 000 dari Indo BET pesan kesepian di sendirian. Rungkat kelas indobet kelas indobet coba cepet abad legenda tadi dia ada protection terus dia ada iya. tambah bintang guys gua agar-agar dapat mania sama sepeks ke belasnya hmm. missing atlas dia ya, main atas terus turut yaitu wow. ini sangat mahal sabar sabar Satu sabar ya. atas mana atas ya co di atas kinnya. sini ya. Sudah, sudah gua Cok. Terus perhatikan sini Hai, tiga puluh nol delapan puluh delapan dari MD delapan puluh delapan. Pesan: Hayo, siapa yang mau dijajanin buat malam minggu? Harus pakai badan sih, misalnya. Oh, si Chen, gak? Oh, gak enggak? Nama saya, nama Belum dia belum mati, tapi dia ada cewek. ya, iya si Chen. Pantai, kok dia ngobrol? Ken belum cukup si Chen. Ya, patah tipis banget, guys. Lagi kartu atas, dia coba gak pakai. Air. Ternyata Fanny, kita gak ada emblem. Wow, lima dan no no dari Seperti dia menangkan oleh Indobet di sini, guys. Janji gacor adalah hoaks. ada ulti share Lu uh, bunuh dia. <tuh> <tuh> <tuh> atas, <Atecuk> Iya. <tuh> <tuh> <tuh> yeah. Pantas tipis banget dia ngebak emblem guys. Wow. Ini, ini gak ada damage dia, co. gak ada damage gak ada, gak ada rasa. Tiga puluh delapan dari MGS 88 puluh delapan. Pesan sambil nunggu dijajanin, jangan lupa klaim free bet. Dia naik atas semua bang sin. Ya ya ya ya. Mak Ulti gua diambil wah anjim. Sakit banget tuh diambil Ulti Elis. Ya, ya. Apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Dia keliru cepet dia mau kritis dia bang sin. Oh di Ulti ya. Oh di Allen tuh. Atasnya dalam tuntas. rame kali saya coba sakit beut kasih apa kita coba jangan ya. Wow. Enggak mati dia, wah. Ma Gua kena atlas lagi. Serius lagu udah serius, guys. Serius nih guys ini yang jago ini. 30.000 dari Indo B.E.T. Pesan, kok bisa ya orang-orang donate kayak gini? Serius nanya. Gak gak tahu gua, Indo B.E.T. Wah, gak berasa coba nih kita, Wak. Yes, coba bisa ngebunuh kita dari Allah. Gak ada emblem dia. Sabar dulu gak sih? Yang bungkusku masih power. Mulak! Sampai masuk-masuk dia awak. 30.088 oh, dari MGS88. Pesan lagi gencar pusreng lupanya. awas kenas pion Bang Sin. Eh. Aman MGS udah kusetel ini. <tuk> Ada tiket tuh kan? Astaga, astaga dia ada sakit banget, cok. ngomong dulu, guys, gua. banget, ban Tapi masih bisa sih. Anjing nah. Eh sumpah coy gua ada ulti tapi ketarik-tarik gitu anjing rata 5 anjing rata dong kita gua bisa keangkat atlas lo sial banget coy kita guys ketemu ketemu lawan jackpot wow. indobet kelas 0 -0 dari indobet pesan link alternatif indobetting.com cari Apa yang bisa baik atau atas setengah bisa sih? sedih banget, guys! Fanny enggak ada emblem. <Rapha> Gue juga, guys, komen gak ada e emblem. Lebih berharga pasti pusing. toh ada yang bisa aku berikan ada Hai, lelaki! Hai, lelaki! tidak tidak Ayo, dengan temanku Dea. Wow Lima oh, 0, 0 0 0 0 dari Indo B.E.T Pesan Ayo, Anak Jika zaman now bilangnya turu dekanya Anjim, Anjim pula ya, guys, anjim, guys. Anjim. Ada uang, ada cabang, ada eh, tuh ya, ya, ya. -te lah dulu aja sih nah, mati, ya. Apa ah, oh, Nice, ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. mati dia, mati deh Nice. Mak mati-mati dia, Bang Haji si iya. guys, gua bikin dulu, cok ada gigit nggak oh, sakit gak. banget, cok ini paling apa kamu gemis, ini? masih bisa, masih bisa. Hey, masih gila. Kamu jelek, bukan aku. Ayo kita bertiga sejalan. Master sama ini Ayo hati, -hati. Tiga puluh delapan dari MGS 88 puluh delapan pesan back back back back back back back back back back back back back back back back back back nih, detik nih, detik nih. Sabar bang aja mati dulu, jangan mati dulu Iya, yeah, yeah. Ma, iya darah, cok ya Wemo, ada winter itu, coba. Bentar, besi darah, besi darah. Ma, Sakit bangsi anjing mati gue ya heeey Dexter udah bilang kalo kamu coba bukan aku ya astaghfirullahaladzim the... ya astaghfirullahaladzim gue kira langsung udah selamat cok selamat gue kena sniper oh, no. gigi gorgir 8 detik wah tapi dia ada battery ya udahlah ya ya udahlah ya ya guys oh, udah ya. guys susah guys ya udahlah ya guys Funny kita no emblem guys jadi susah cok gamenya pantas. Waduh balik epic lagi dong gue. Eh gue harus nge-ban gue. Sekarang gue jangan sampe gak nge-ban gue. Oh jago-jago co. Aduh. Padi kita gak ada. Gak ada